Hati-hati Euro USD berpotensi akan berubah tren secara umum. Bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di area resisten.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro, USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.12519 Maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12266 Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Desember 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212